Assalamualaikum sahabat teman-teman. Pada sore ini kita bong review Desa Kota Majidin. Desa yang sangat padat sahabat teman-teman. Desa yang terletak di arah timur. Desa ini sangat padat. Rumahnya sahabat teman-teman sangat indah-indah di sini sahabat teman-teman. Kita sekalian sahabat teman-teman mau melihat keponakan istri ada acara pramuka ikuti terus sahabat teman-teman aktivitas saya pada sore ini sahabat teman-teman Бакана.